Kitab suci umat Islam adalah percaya. Ya, nggak apa-apa. <laughs> Makhluk Allah yang ada di langit adalah alien. Nggak <laughs> salah. <laughs> Dalam surat Anas, yang suka membisikkan kejahatan adalah <laughs> Ini gua kagak ngetik disuruh apaan? Yang pasti ini dia ngisinya I like to move it move it I like to move it. <tuk2> I like to move it move it I like to move it. <tuk2> Adaptasi adalah mencampurkan jernau deh nggak apa-apa deh. Hmm. Pembuluh nadi yang terbesar disebut nadi. <tuk2> Nama agama Nanang Islam, welem Protestan, Farik Jawa. <laughs> agama. agama Yang pernah nggak ges? Perut lagi lapar, lagi makan, terus. auto gak jadi lagi beli tahu tulis kalau ini. kalian lanjutin makan atau udah nggak usah guys kalau udah lapar udah pengen makan kagak jadi nafsu makan karena takut di takut <tuk> <tuk> eh Cici nanti sapu handphone gue tahun baru handphone baru ini tuh iPhone harga 2 jutaan guys aman terpercaya karena aku kenal langsung sama Cici ownernya yang mau guys bisa cek caption aku di kitab Purnama Aj. Lanjut, belajarnya simpan dulu. Lagi beli tempe di pasar gratis. Foto tuh artis Lagi beli nasi uduk dapat bumbu. Mau dibuka nih, dokumen negara sangat